Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Mat Parjo dimanapun Anda berada Sore hari ini Mat Parjo jalan-jalan Mau cari makan Pas kebetulan di jalan saya Menemukan warung ini Warung Binaan Basnas Jadi Mat Parjo mau mampir ke situ ya Pemirsa ya kaya. Itu dia yang punya warung Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, wacaranya yang burik. Kalau bisa Ibu Ruswati ceritanya Ini di warung ya Itu yang punya Dan ini istrinya Namanya Sinten, Mbak? Ruswati Ibu, Ibu Ruswati Suaminya namanya siapa, Mas? Pak Noto Oh, Pak Noto, ya Ini saya dari Mat Parjo, Mas kebetulan tadi jalan-jalan mau cari makanan sih dan Matarjo eh, lihat ada warung jadi mampir deh ya pemirsa ini di warung Binaan Barnas di istrinya itu Sopi istri. ya. beliau pejuang tangguh ya. jadi tidak apa namanya oh, dengan keadaan kekurangannya namun beliau gigih dalam bekerja ya. dibantu dengan suaminya Nasnoto oh, mereka ini orang-orang hebat pemirsa ini Ibu Ruswati pemirsa dan itu Pak Noto ya pasangan yang serasi dan kompak pemirsa patut dicontoh pemirsa ya makanya pemirsa walaupun manusia punya kekurangan itu nggak boleh minder dan enggak boleh pesimis harusnya optimis. Atau semua jalan yang dilalui manusia masing-masing sudah Sudah ada jalannya Maksudnya Tuhan sudah memberikan jalan kepada manusia Apalagi manusia itu e dengan usaha yang keras Pasti Tuhan akan memberi dengan pemberian yang keras juga Dalam arti manusia mau berusaha mau mencari sesuatu untuk kehidupnya pasti Tuhan akan kasih itu coba Pak Mako kalau hmm? buka jam berapa ini? jam 4 jam 4 lebih 5 oh berarti ini baru buka tadi ya yeah. buka ini. ini setengah 5 pemirsa yeah. berarti ini saya kesini pas banget pas banget okay. ini momen yang pas makan nendoan saya akan pesan Mendoan sama warungnya Mas Noto. Oh iya Mas Noto, uh, makanan yang disajikan di sini warungnya apa aja sih Mas Noto? Menduan, menduan. Tahu isi, tahu isi. Pisang goreng, pisang goreng. Kopi, kopi. Uh, bakwan, bakwan. Jage uh. goreng, daging goreng. Nasi kucing, nasi kucing juga ada. Oke, okay, saya nanti coba nasi kucingnya dan berbagai minuman ya, Mas Noto ya. Ini saya lihat, oh. soft drinknya, ini minuman ringan, ada kopi, ada es. Kopi. Oh ya, misalnya. proses menggorengnya misalnya Boleh lagi goreng, ini, gorengan, goreng-goreng. Kayak Pak Noto, saya boleh deh. Nanti sisa dimakan sambil saya makan Oke. Okay. nanti selebihnya saya bawa Oke. Okay. Okay. sambil ngobrol ya Pak Noto ya okay. Pak Noto punya anak berapa ya satu oh, punya anak satu pemirsa. jadi Pak Noto ini uh, di tempat ini warung ini dan ini sekalian di depan rumahnya punya tanggung yang anaknya satu dengan istri ibu ibu Ruspati tadi yang menewun sewunya punya kekurangan karena gara-gara kecelakaan namun beliau tidak patah semangat pemirsa dan ini saya ketemu sama anaknya ini wah anaknya udah perawan namanya siapa mbak iya malu-malu dia Pemirsa kelas berapa mbak? sekolah? oh udah lulus SMK ya? udah lulus SMK Pemirsa baru lulus tadi apa udah kurang tahun? oh udah tahun Pemirsa udah 2 tahun lulus Pemirsa ini uh, anaknya Pak Noto yang punya warung paskas ini ini udah matang satu Pemirsa makasih Pak Noto oke okay saya mau nyicip gitu dulu ya ini baru buka bisa baru buka jadi saya mau nyicip satu sambelnya sambel apa ya Mbak oh. tuh buatnya pakai apa cabe, cabe terus nah, biasa kayak rambut. sambel saya mau mencoba mendoanya apa bisa saya sudah memakan ya. satu, ini ya. keduanya enak banget noto. Ya. mungkin bisa mampir nanti ya ke sini kalau pas lewat di ini di desa rawalo ya mas ya. rawalo ya. ya. ini ya. Buku Bapakan, ya, atau bumbu babakan ya, tempatnya di desa rawalo, kecamatan ya. rawalo. kalau pemisah lewat bisa mampir ya. ini bumbu ya. kenapa mas Roto mas Roto lagi mempersiapkan menemani, menemani dagang, Ada pembeli pemirsa pembelinya Marsnoto warungnya. Dengan tuh mendewan biasa beli mendewan yang Malu-malu pemirsa, malu-malu pemirsa. Menuannya cukup enak. Eba. Banyak mau? Oh, banyak mau, ya. Sih, pas ya. Ya, ya, ya. Wuih. Eh, manjur sekali. Ya, ya, ya. Baru buka tapi udah banyak pembelinya jadi misal wajib mampir ke sini ya Mas Nato Oke, semangat Mas Nato ya. Oke, orang hebat. Oke. Pesanan saya sudah jadi. Sudah jadi pak? Sudah. Oke, berapa ribu tadi? Ya? Ribu. ya terima kasih banyak. Eh, sama itu? Eh, salah. Oh ini enam ribu. Oh, 6 ribu. Dibawa pulang? Terima kasih ya Pak Nato ya. Oke sama-sama. Oke. Dan saya mau pulang pemisa. Saya sudah beli. Tadi sudah makan di sini juga. Selebihnya saya mau bawa pulang. Dan sekalian saya langsung pamit. Terima kasih Pak Noto. Terima kasih. Terima kasih Sukses mak. selalu, semangat terus. Oke. Bersama pejuang keluarga Om Nusa. Kita doakan kemudian orang-orang seperti Pak Noto banyak rezekinya dimurahkan dan dilimpahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu Ruswati, terima kasih. Saya mau pamit. Ya, sama-sama. Semangat terima terus. Terima kasih ya. banyak. Ya. Oke, Om Nusa. Uh, saya sudah datang ke warungnya Warung binaan dari Basnas Ibu Ruswati dan Suaminya Bapak Motok Halo. Tentunya Dengan kekurangan Kita tidak harus minder Ataupun menyerah diri kita harus tetap usaha optimis Semangat Orang-orang hebat terima kasih Dan pemisah saya mohon pamit Dukung terus Channel Mat Parjo sama orang-orang hebat, semoga Allah melindungi dan melimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih Pak Noto Oke, okay, main. Ya. Buru sepati, pulang. Ya. Ya. <laughs> Dah. Wassalamualaikum pemirsa, terima kasih.